eh yeah, Mantap ini temannya ya Ikiwiw1422 Nah langsung saja guys Saya sudah penasaran bagaimana suasana Ataupun ya kan Kondisi KLCC Park yang ada di Malaysia Jom kita tengok videonya Karena Mas Toho gak mau pulang ini guys Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aku diajak Mas Iki untuk melihat Taman mas ya Taman ya di belakang sana Taman Mas. Taman. KLCC Park. Oke, oh, KLCC Park. Park. Jadi hari ini aku diajak Masnya ya ke KLCC Park. Di belakang sana katanya ada taman yang sangat cantik sekali ya. Oke. Dekat mana nih, guys ya? Walaupun perjalanan hari ini sangat melelahkan tapi saya ini tetap depannya ya, guys ya. Mengelilingi Kuala Lumpur Soalnya ini itu ya, kesempatan saya Selamat benar benar benar Bener, benar jadi hari ya aku akan masuk ya ke oke okay. luar sana Petronas Katanya, luar sana Twin Tower taman. visit wow dan hari ini mas Iki yang akan menunjukkan jalannya karena saya hmm. belum pernah sama sekali Bener, sini Bener, Bener, Bener, Bener, Bener, daripada negara-negara lain yang ya, banyak-banyak ya. banyak ini suatu pengalaman yang luar biasa bisa ke Kuala Lumpur sebelumnya okay. belum pernah sama sekali Mas Belum pernah ya, ya. takjub kan? tapi pengenang. indah banget tapi Ramah -ramah harus, lagi. harus harus jaga mata juga Mas ya <laughs> bener-bener oh, sih ya. bener ya, banyak bule-bule ya. soalnya guys bisa nyangkut Mas Toha ini asli ini suasana di dalamnya ya oke okay. ini aku mau keluar karena aku mau melihat taman apa mas? Hah? taman apa? taman KLCC Park taman KLCC Park oke okay. mungkin Bang Iki ini sudah lama di Malaysia juga ya mungkin tempat tempat tinggal kerjanya mungkin di situ juga dekat KLCC atau juga dekat juga, juga, bandar mana, ya? gitu kan oh mas jubah di mas ada gak usah beli ya jalan-jalan oh. doang gitu guys. Oh. Bisa kirim iya, bisa kirim. satu gaji kita satu bulan atau dua bulan. baju ya. Satu baju ya tergantung juga kalau kalau yang mereknya mahal ya ribuan guys asli. Katakan iki tas ternyata barang-barang di sini harganya mahal. Kalau untuk kuliah harian nggak mampu membeli. Benar-benar <laughs> sangat ramai sekali. Uh, pelancong Eropa, pelancong dari mana-mana. Iya Apa benar sih loh. guys, ada banyak banget asli. Ramai benar mas, Allah dari kejauhan saya sudah melihat pohon cemara ya karena bulan 12, ya, bulan, atau 12. bulan Desember 25 hari. Tinggi banget dari raya Natal ya bagi para sahabat sahabat yang beragama Kristen dan di sini juga sudah dihias ya. Pohon okay. Natalnya pohon cemara dan Masya Allah, ternyata ada air. Oh, yang juga, in. ya. ini, wow. guys. Oke, KLC Park itu berarti di, sini, di belakang ya. Uh, ini ya, di belakang tower ya, ya Twin air Tower ya, yang menari-nari. Wow, ini kalau malam keren banget. Betul, yang, yang ini Mas. Oh, yang ini ya, ya. cantik betul. Lampunya cantik betul. Wow. Wow Oke saya kira, kira yang Eropa mana Eropa, Eropa. gitu kan? Eropa juga suka-suka sini -suka mas ya? Oke wow. kayak Al Sisi Pak itu Dan di belakangnya. Itu ah oke oke oke faham. Kan ada juga yang komen teman-teman sekalian kemarin ya kan di video Mas Toha yang di depan itu yang melihat TV besar katanya <laughs> <hansi> dikelilingi dengan gedung-gedung tinggi. Wow. Dan inilah suasananya ya yang ada di Menara Kembar Kuala Lumpur. Ini taman apa, Mas? Hah? Taman apa namanya? KLCC Park. Taman TNG Park. Taman KLCC. Ya, Mas. berapa langsung? kali? Sudah 3 kali. Oh, kita ke sana. Ini enggak ada ikanya? Hah? Enggak ada lah. Enggak oh, ada, Mas. Oh, Jadi kita ke sana dulu ya. Masa enggak ada sih? Ada oh, pasti. Dan ini menara kembarnya ya. Sahabat-sahabat semuanya. -sahabat Oke. Wah. Di area belakangnya juga ada sana ada yang tinggi masya Allah. Okay, kelihatan bersih, bersih banget ya guys ya. Semoga video ini juga menghiburkan kalian semua ya. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, di komen dan dibagikan ke teman-teman Anda semua. Dan Mas Iki ini juga punya channel namanya Mas Iki Wow. Iki memang Benar-benar sangat-sangat menakjubkan. Oke. Okay. Wow, keren guys. Bersih kita banget ya, asli bersih banget. Mas, kita ke taman ya? ya ke taman, uh, jadi di sana ada tamannya ya. Ah oh, oke. Okay. Jadi kita mau ke taman. Wah Ini lihat Suasana air mancurnya yang bergoyang-goyang Mantap sih asli Ini kalau malam sih guys uh, Petang mantap. gitu kan Sore mantap, mantap gitu baru mas. kerasa mantap enaknya mantap ya. Ini kayaknya Mas Loha pagi ya Pagi apa siang, siang gitu Pengunjung orang Eropa Berbagai dari negara manapun ada Semua ya Aha. Ke Menara kembar Kuala Lumpur Oke. Okay. ini Air mancur ya Yang menari-nari woy deh seronok guys asli mantap masya Allah. masya Allah tapi kita harus jaga iman mas ya, sebab di depan sana mas ya Allah banyak sekali bule-bule gitu kan masya Allah. aku sampai bagaimana ya mas terlalu ya. aku malu sama peci aku mas Bener sih bener benar benar, benar, benar. Bye. Oh Jerman. Dari mana Mas? Jerman. Oh Jerman. Oke. Aku ngomong jowo isapora dene. Normal lah laki laki laki normal guys. Kalau nggak suka sama yang kayak gituan beda itu nggak normal nanti. Oke. Okay. Berarti Mas Toha ini dan Ikiwi ini masih normal gitu loh. Panas sangat Mas. Panas sangat. Panas, Panas mas. sangat. sangat. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini, ini nanti mau nonton Piala Malaysia saya. Oh, Piala Malaysia. Ya di bukit Jalil. Oke. Okay. Tapi kita memperlihatkan suasana yang ada di kuala lumpur di sini ya. Woy, cantik wow. asli. Suasana Suasananya sangat indah sekali ya Mas ya. Masya Allah. Mantap sekali Jadi, guys. Jadi akan mengelilingi taman tamannya ya. Ini ada yang bersih bersih juga tadi kan. Ah di sini kalau nggak salah, taman uh, tamanya, bener nggak sih yang Abang Iwan sama Abang Fauzul Kali itu? Mana? yang buat challenge wow. nanya orang bule gitu guys dulu. Jadi saya akan keliling semua mas ya, ya, biar lengkap okay. ya kan. Kita akan keliling semua. Mantap. Sebelumnya mas sudah pernah keliling sini enggak Sudah pernah. Pernah, okay. kah? pernah Aku nggak melihat videonya? Belum diupload. Oh, belum diupload. Belum uh. diupload. Oh di sini. Oh, oke. Mantap, ini sudah mulai pukul berapa? Ini, Mas, pukul 2 pukul oh, 2 siang, pantesan, panas banget iya. Oke, dulu, Saya e mau melihat suasana di sini dulu, ya. Lepas Wah, Lepas itu ada apa, Mas? Tuh, itu ada tempat pemandian biasa, Mas. Pemandian anak kecil, lah. Oh, oh kita mandi. pun juga boleh mandi, ya. Boleh, kalau Mas mau mandi. Wah, ternyata di sini hmm. ada juga eh iya kah? pemandian ya atau tempat mandi untuk anak-anak dewasa juga ada katanya oke okay. mas coba ini ada cewek okay. coba ditanya waduh pelan-pelan ya, ya. mas santoy excuse me excuse me excuse oh keren Indonesia terus oh iya yeah, iya yeah, mas okay. kamu kok bisa bahasa Inggris mas? Oh, <laughs> Oke, okay, kalau mau tes apa namanya bahasa, guys, langsung ke orangnya kayak gitu enak banget. Pantesan oh, istilahnya iya. banyak yang uh, pintar bahasa Inggris karena juga jajahan Inggris Mana? di sana ya. Oh, kesana. Untuk orang-orang apa namanya, orang-orang Melayu gitu, guys. Ya, luar banyak wow, banget istilahnya wow. pintar-pintar bahasa Inggrisnya. Oh, ternyata ada tempat bermainnya juga, Mas. Ya, iya, oh. teman. Oke, wah ini untuk taman keluarga berarti ya? Gratis mas. Family time. Wah, jadi di sini. Ya gratis. Mandinya gratis, nggak oh, usah Ada bayar, kolamnya, guys. Baru tahu, guys, oh. ada kolamnya. Baru tahu saya ya. Oh iya ya mas ya. Oh my god. Ternyata di sini kata masnya semuanya gratis loh. Oke okay, Masih okay, okay, ada ikannya kak okay. mas? Ada ikannya, <laughs> nanya ikan terus. Mas Toha ini asli orang, boleh-boleh di sini, banyak senang. Oh, banyak senang uh, gembira, lagi. gembira ya? Wow, mereka betah, guys, di Malaysia kayak gini ya. Maksudnya oh. di bandar-bandar sama kayak di Jakarta, sama -sama mereka dia, pada anak anak betah ya? gitu karena enak. juga boleh mandi. Wah, begitu ya, Mas? Ya? ya, saya pun juga ingin mandi, Mas, tapi nanti basah semuanya. Hmm. Okay. Wow, aku baru tahu ya. Di sini itu jadi semuanya ada taman bermain anak-anak juga ya. Buat buat renang uh. gitu anak-anak senang kan? Bener banget sih. Udah lengkap semuanya, ya, sahabat-sahabat semuanya. Oke. Okay. Jadi kita pamit dulu ya. Ah udah Capek, selesai. Man. Capek. Capek ya. Tapi hati senang. Tapi hati senang puas ya kan mas? Puas. Jalan-jalan ke, ke LCC. Jalan -jalan ke LCC. Mantap. Jadi saya sudah meliput semuanya, Mas. Oke. Okay. Jadi saatnya kita undur diri. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang suka video teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol merahnya. Mas Iki juga punya channel, namanya Mas apa? Ikiweu. Oh, Ikiweu. Iki okay. Oh, ini saya kira Kiweu. Oke, okay, mantap. Oke, okay, Mas ya. kali ini menang, Mas. Oke, okay, terima kasih, Mas ya. Sudah okay. menemani hari ini ya. Oke, okay, siap. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iki lucu banget asli. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan ya itulah tadi ya keseruan Mas Toha dan juga Mas Iki Iya kan jalan-jalan pusing-pusing di KLCC Park dan ya banyak godaan di sana guys ya bisa jadi Bang Toha nggak bisa pulang gitu guys nyari. <laughs> Oke okay, mungkin itu saja video kali ini guys, semoga terhibur ya buat teman-teman semua. Saya juga sangat terhibur dengan Videonya Mas Toha ini karena bisa melihat suasana yang ada di situ, gitu ya kan? Suasana di belakang Menara Kembar yang ada di Malaysia yaitu KLCC Park, guys. Dan ya, Abang Iwan kayaknya pernah membuat vlog di situ, gitu kan? Tapi di Mas Toha ini dia lebih agak detail lagi dari segi istilahnya apa namanya ya, uh, tamannya diliput dan juga ada kolam. Dan saya baru tahu guys, pertama kali tahu bahwasan di sana ada kolamnya juga ya. Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya sampai selesai Jangan lupa guys support mas Toha dan juga mas Ikiwe Linknya ada di deskripsi Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh